masih dikasih oke okay, momen ini tepat banget dua kali pecah dua kali nggak pecah selanjutnya guys kita cek lagi-lagi delapan -lagi Berapakah setelahnya? 12 dua belas delapan lagi teman-teman ini -teman. <guluh> mau mau kejujus ya guys kita lihat berapa dapat ya momen gua bilang tadi dari awal ini momennya aduh dua Wih, mantap mantu jiwa teman-teman lima -teman, belas dua kalau nggak kenal lima belas kenal lima belas lagi guys dua belas lima belas wah mantap Halo semuanya, thanks udah klik video gue lagi guys. Welcome back again to my channel. Baru gabung, welcome to my channel. Incast. Kali ini gue mau ngegas madam mighawis nih teman-teman dengan modal Rp 70 ribuan aja nih guys ya. Gimana Nge-triknya kita coba copot dulu skitnya teman-teman. Kita cocol manual ya. Gue cari momen. Momennya adalah ketika ada lebih dari 2 kali pecah. Selanjutnya kita cari momen tidak pecah 2 kali sesuai dengan pecahannya ya guys. Kalau tiga kali berarti kita cari momen tiga kali nggak pecah sesuai pecahannya, tapi harus lebih dari dua kali pecah ya teman-teman. Kalau lu kurang paham, ini gue praktekin langsung aja di sekarang juga guys, biar lu mengerti gimana sih ngetriknya Oke ini dua kali pecah, satu dua tadi teman-teman. Kita langsung cari dua kali momen adu pecah guys. <guluh> Kalau pecah kita hitung cari momen lagi ngawal lagi teman-teman, nggak -teman. boleh kita lanjut ya guys. Juga ada momen lain, kalau ada burung hantu di 4 rel Pecah ya guys, kita mau langsung buy aja teman-teman Oke kita cari momennya Ayo Belum pecah teman-teman, masih nggak pecah semua. dapat momen guys 4 rel burung hantu termasuk ada wildnya di tengah Di rel 2 tadi luar terlihat wild, wild kecil banget ya guys ya, Kita checklist aja langsung skipnya, kita buy guys Gue masih nggak rubah polanya di quick doang ya teman-teman Oke oh, kucing pecah sebelum nah, skater berbunyi <laughs> Kita cek guys Apakah bener ada burungan tempat travel itu bagus ini Kebetulan banget ya gacor banget nih guys berarti ya Ini gue main malam Jumat Tepat jam 12 malam teman-teman ya Udah dapet 8 nih guys Oke dua mantap <laughs> Mantul jiwa 128 Mitosnya si Madam suka ngasih bagus, good. Kalau malam Jumat, guys, kebetulan di malam Jumat gue upload besok ya guys ya, tempat seperti biasa. Jadi gue nggak sesuai upload selalu ya kalau main ini gue malam nanti uploadnya besok gitu, guys ya gue edit-edit dulu. Gue jadiin video yang ajib dulu buat lu lihat baru gue upload gitu teman-teman. Oke kita lihat hasilnya seber seberapa bagus sih si Madam dengan 128, mengalinya oke okay banget, 8 gede ya cuy ya kita coba cek pecahnya oke okay, enggak? jangan-jangan pecahnya nggak oke okay lagi wait kucing cuwi di <laughs> meledak guys jeger ya guys ya tiga ratus tiga ribu langsung video mantap jiwa gue dikasih profit lagi hari ini guys sama si madam cuy oke okay banget 305 lagi dong nggak mau pecah lagi kah kalau masih nggak pecah aja udah untung ya guys, udah profit lebih berapa kali lipat nih? 40.000 gua bayen, cuy. <laughs> Langsung profit lu 260.000. Oke okay banget padahal mitos kah <laughs> malam Jumat padam gacor? Coba-coba kalian komen, lu komen semua guys. Apakah benar malam Jumat madep selalu gacor atau mitos, guys? Baru dikasih suami nggak ada Lilin Oke, cantik guys, juga dikasih di pecah, keren banget benar 200 eh, 348 sensa lagi teman-teman, dua kali sensa ya guys ya. Tapi sensa pertama tadi kucing banyak banget. Kita lihat masih pecah kawan, bagus kah? satu lagi Frisbee nya Pecah dong. Oke, kartu masih dikasih cos sedap 371.000 mega, Terakhiran kayak ini. Gue bener terakhir ya guys. 371 langsung naik berapa kali lipat 70.000 udah banyak bener Ini enak banget di WD. <gifat> kalau gitu gua mau langsung naikin bet di 1.500 kalau buy 120. Oke. Okay. Biar lu paham momennya kita cari dulu ya guys ya. Pecah lebih dari dua kali. Selanjutnya kita cari pecah sesuai, eh, cari enggak momen ga pecah sesuai dengan pecahannya guys. Ini satu, satu doang gak bisa ya teman-teman. Kita cari lagi momennya Agak sedikit fokus ya teman-teman karena momennya ini kadang-kadang -kadang terlewat guys. Sayang banget kalau terlewat momennya ini ya guys ya momen buy-nya ini. Kita coba cari 388. Oke okay banget ya 70.000 dari bawa uang guys. Bawa saldo Oke, okay, dua burungan tuh kurang oke okay, ya, guys. Satu kali pecah aja ya, guys. Enggak enggak enggak enggak bagus. Satu kali pecah, dua burungan tuh kurang oke okay, ya. Kita cari lagi momennya. Ayo, Madam kasih momen dong biar enak. Oke, okay, satu kali pecah ada scatter 2 di teman-teman. Nah ini dua kali pecah guys Dua kali pecah Apakah jadi tiga kali pecah? Tiga kali pecah guys Oke Empat kali kah? Tiga kali pecah ya teman-teman Berarti kita cari momen Tiga kali tidak pecah Satu dua Oke satu lagi Aduh pecah <laughs> Kita ilung itu ulang Ini satu kali pecah nggak bisa ya guys ya Kita harus hitung ulang cepat Kalau pecah kita Cek Pecahnya berapa kali? itu teman-teman Kita coba cek Oke satu Satu kali pecah Satu kali pecah aja guys belum dapat momen Oke okay. ini pecah satu kali berapa kalikah kita lihat dulu ya guys Oke okay, dua kali pecah ya teman-teman, kinya pecah satu kali lagi kan enggak satu dua ya dua kali satu dua nah tepat guys ini dia momen bayinya kita langsung mau bay aja 120.000 aja ya teman-teman aduh skipnya tadi harusnya gue checklist Yaudah, gak apa -apa ya udah enggak apa-apa ya gue lupa checklist nih, aduh skipnya ya gua gak checklist enggak apa-apa kita langsung bay aja semoga masih dikasih Oke okay, momen ini tepat banget dua kali pecah dua kali enggak pecah selanjutnya ya guys kita cek lagi-lagi 8 Berapakah setelahnya? 12, 8 lagi teman-teman Mantap jiwa guys <laughs> Oke kita cek ya isinya Segeberapa oke okay kayak isinya Kita lihat sama-sama teman-teman Bagus gak ya Kita coba cek isinya teman-teman Semoga ada burung hantu oh, Panjangnya penuh ya guys ya Full burung hantu Max gue Kita coba lihat guys Oke pecah dong ayo adam. C'mon Madab pecah dong Oke 10 guys, satu layar mantap. Nice. Gue kirain mau pecah lagi baru sekali pecah 29 ribu baru terkumpul nih. Gue beli 120 ya, teman-teman. mantap jiwa. Wild 2. Aduh, saya pecah sedikit, teman-teman. Mega ya, guys ya. Lumayan lagi dong. Madam Mega Waves. Oke, 6 free spin sisa ya, guys ya. Sisa free spin 6 ayo jangan kayak kecoba busuk pada mantap J nya satu kantong layar 113 ribu cu. oke 117 sedikit lagi profit nih Cuk. mega lagi guys dikasih guys oke ini nggak kayak eh eh eh eh kayak sapi guys <laughs> ini oke okay banget ya guys indah banget oh kucing lagi oh kucing lagi teman-teman degger -teman tapi nggak ada wildnya nih kali ini guys sedikit aja ya guys ya tanpa wild kalau dengan war pasti banj pasti banjir lah ya duitnya banjir cuy asli cuy. 191 oke okay, udah profit lagi hey, parfum tambah wild coy 335.000 lagi cuy. <laughs> Mahadom enggak cor parah cuy 345.840 parah ya. Oke, okay, momennya pas. Aduh loading cuy. Ai, gua kira mau kucing turun, kucing turun, kucing kucing dikasih lagi teman-teman. Mantap bener Ya sen lagi guys. dua kali sen sampai 400 cuy. Mantap jiwa. <laughs> Mantul banget ya guys, dapat momennya dan ketika buy bener aja gacor parah ya guys. Dikasih uang Nggak lagi cuy, berbanjir-banjir cuy, mantap jiwa cuy. puluh 70.000 gua udah bertingkat-tingkat nih cuy. Sedap banget cuy. 843.020, teman-teman. Edan, guys. <laughs> Oke, gua cek coba saldonya jadi berapa ya guys? Kalian gua nanti mau buy naik, teman-teman ke 240.000 kita sambil coba cek saldo ya guys. Set. Oh mantap sekali guys Ini udah enak banget Kua WD ya guys ya 772000 tapi kayaknya Sekali lagi ya untuk buktikan apakah bener uh, Momen itu gacor ya teman-teman Kita cari momen lagi Oke okay, satu pecah Sekali nggak bisa ya guys Kalau sekali jangan ya guys oke okay, sekali pecah Ayo dong Madam, bang Gak mau teman-teman Oke okay, ada burung hantu 3 rel kita coba ya guys ya Kita coba ya Gue belum pernah bayar 3 rel kita cobain aja Biasanya yang Oke itu 4 rel, tapi gua coba buy 240.000 ribu langsung aja teman-teman karena udah mantep banget profitnya masih profit, gue beli dulu aja masih profit 479 ratus nih cok mantap ya. <coughs> Kita lihat, sorry gua batuk teman-teman. 5 kurang mantap ya guys ya 5 Aduh 10 kurang mantap guys kurang mantap tapi masih oke okay lah ya masih oke okay. 5 kali masih oke okay. 10 kali masih oke okay. oke okay? semoga isinya cakep ya cantik ya guys ya kita lihat semoga isinya indah nggak jadi telek cocok ya guys atau akan busuk hehehe <laughs> <Bangke> cicak <laughs> kita lihat sama-sama teman-teman kalian cek aja kolom komentar kalau mau ikut main sama gua ya oke lilin satu karung tinggal klik aja disitu ada link agen yang gue mainin saat ini pastinya gacor membayar kalian berapapun kalian jp guys kita coba cek ya guys ya ini baik ketiga di naik bet 240.000 kalau tidak acuan ya sudah lah ya karena ini tiga real burungnya ya harusnya empat real guys terlihat mati lilin pecah kak dong dar. oke parfum kecil-kecil ya teman-teman kucing lah turun oke kucing satu real lagi pecah nih cok aduh ah, j ayo kucing kucingnya nggak mau pecah teman-teman ya aduh kacau oh, terus 93.000 baru empat lagi sisa free spin Ciki panjang mantap 132.000 teman-teman nice Oke okay, lagi dong lagi dong Madam pecahin lagi nggak mau cok kucingnya nggak mau nyambung cok lagi-lagi nggak mau nyambung wah mulai telek <laughs> oke okay, momennya kurang good berarti ya mungkin ya mungkin ya kita lihat terakhiran jek doang guys anjir madam oke okay. momen burung hantu tiga rel nggak bagus ya ternyata teman-teman gue nekat aja gue coba nekat ya guys kita coba dulu skipnya kita nekat buy 480 karena kalau gue buy 480 berarti balik modal nih coy kalau nggak profit nih coy oke okay, satu kali pecah dua kali pecah tiga kali kah dua kali cah ya kita cari momen tidak pecah dua kali satu lu pas banget momennya gue langsung mau buy aja teman-teman 480 Nekat aja guys Skipnya di checklist Tadi gue yang kedua Lupa checklist Masih profit ya guys Masih sisa 121.000 ribu Oke okay banget Masih profit ya guys Kalau ini gagal ya udah gue mau ke Jius ya guys Kita lihat Berapa dapet ya momen gua Bilang tadi dari awal Ini momennya Aduh Wih Mantap Mantu jiwa teman temen 15 nya 2 Kalau nggak kenal 15 kenal 15 lagi guys 12-15 Wah mantap <laughs> Oke okay. Momen tepat bye guys. Ya momen tepat ya Semoga di ID kalian sama gacornya kayak ID gua ya. Pas momen jamnya, pas momen harinya, pas momen gacornya dan pas momen baynya guys. Oke, okay, nice. Lagi dong. Gak mungkin gak profit sih. Woi oh, kucing lagi teman-teman sedap 398 langsung gua dikasih uang, langsung dikasih lilin lagi guys. Dar Sensa teman-teman, 470 lo bisa cek sendiri guys Udah 470, sisa melalui 8, ayo nah, pecah lagi madam Mantul, aduh gak mau pecah, yang di belakang dua biji cok. Nah yang ini keren, nah yang ini keren, sedikit aja guys 500 udah profit nih cok, 15 kali ya iyalah ya <laughs> Mega guys, mantap, 664.000. Malam juga, nanti kasih duit sama madam, terima kasih madam ya <laughs> dar lagi madam burung antu dong gak mau burung antunya kurang dua real teman-teman di depan kita lihat terakhiran dar... 800 uduh pecah lagi co 900 kaki mantap 974 lagi dong Ay, sensa co sensa teman-teman 400 teman-teman mantul 1 juta lebih guys WD WD WD WD WD WD WD WD Oke lah ya nggak max win tapi cantik cuy sedap cuy WD enak masih dikasih pecat terakhir teman-teman 1,132.000 <laughs> 70.000 gua berkembang banyak banget guys 1,2 53.000 620.000 ngomongin aja teman-teman ya ini udah lebih dari cukup bahkan berlebih-lebih guys. Oke okay, thank you madam Thank you teman-teman udah -teman, liat gue sih udah the game slot Gue mau pamit Bye bye